berawal target dan sukseskan acara kita pada siang hingga tuntas untuk nanti sorenya. Baik, kita beri terus semangat ya. Terima kasih. Thank you.